sudah jelas badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia sampai tiga kali berturut-turut mengaudit yaitu proyek formula E ya, yang dilakukan oleh gubernur DKI Anies Baswedan bersih tidak ada tindak korupsi tapi ternyata tetap KPK ingin menangkap bahkan ingin memenjarakan Pak Anies Baswedan akhirnya terbongkar oleh pengacara brigadir Yosua, yaitu Bapak Komarudin Simanjunta, ada dana 300 triliun yang digunakan untuk menghabisi Anis Baswedan sehingga akhirnya kita bisa melihat dana 300 triliun itu untuk menghabisi Anis Baswedan sehingga sekarang tak satu demi satu sudah mulai bermunculan untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan satu sisi Bapak Jenderal Purnawiran Gato Turmanto mantan Panglima TNI menyatakan di sebuah seminar oligarki artinya Taipan Cina cukup menyiapkan 50 triliun untuk membeli Indonesia untuk bayari ketua umum-ketua umum parpol sementara untuk menghabisi Anies Baswedan 300 triliun berarti Pak Indonesia dan Pak Anies lebih bahaya Anies Baswed di mata oligarki Inalhamdulillah, Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi Angfusina Wa min sayyati amalina Man yahdillahu anna muhammadan abduhu wa ya amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Ya Ayuhan utaku rabbakum alladhi khalakuk jaujaha, Wa khalakuk minha min wal arham Inna allaha kana Ya yusrah lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum wa mayti illaha wa rasulahu faqad faza faazan azimah ama ba'd fa ina al-hadis kitabullah wa khairul hati hati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdasattuha wa kula muhdasatin bid'a wa kula bid'atin dolala Wa kula dola latin finnar Masra muslimin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan tanbih Kepada kita hamba-hambanya Yang amanu wa taqwa Sebagaimana firman Allah Dalam surah fatir ayat 28 Allah berfirman A'udhbilah nas syaitan rajim Inna ma yaqsa Allah min ibadihil ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Di antara hamba-hamba Allah Adalah para ulama Itulah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu SWT Bahkan Ulama-ulama ahli Sunnah memberikan satu ungkapan daging ulama' itu beracun. Masro Muslimin rahimakumullah, Ketua Majelis Ulama' Indonesia Pusat waktu itu yaitu Profesor Din Samsudin Ketika beliau menanggapi Pilpres 2019, beliau memberikan statement dan diungkap lewat media hari Selasa tanggal 30 April 2019. Pemimpin yang tampil dengan kecurangan itu akan membawa musibah yang berkepanjangan Itu statement beliau Bahkan Profesor Dr. Rias Roshid Beliau pakar pemerintahan utonmi daerah Pernah jadi menteri waktu itu Kepemimpinan artinya apa? bangsa kita ini sedang mengalami adab dari Allah subhanahu wa ta'ala akibat salah memilih pemimpin kata beliau manakala kepemimpinan itu berbasis kebohongan atau dusta ini akan mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang diungkapkan oleh beliau secara tertulis adab dari salah memilih pemimpin itu disebutkan secara rinci oleh Profesor Doktor Riyas Rashid. yang pertama kedoliman penguasa pada semua level yang kedua memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah semakin terpuruk dan itu sudah terjadi bahkan lembaga dunia memasukkan Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Termiskin di sini bukan terus akhirnya Indonesia enggak punya apa-apa bukan. Akan tapi yang kita lihat sumber daya alamnya luar biasa Indonesia. Tapi hutangnya dasar itu kan kalau media itu kan kurang lebih sekitar tujuh ribu lebih triliun ini yang terungkap di media tapi yang hutang yang lain-lain artinya yang tersembunyi jadi itu mantan penasihat KPK Dr. Abdullah Ehamawua, itu mengungkap hutang Indonesia itu sudah kurang lebih 17.000 triliun makanya kenapa Indonesia dimasukkan oleh lembaga dunia masuk 100 negara miskin tingkat dunia kemudian adab dari salah memilih pemimpin, kata Profesor Dr. Rias Rasid yaitu rusaknya persatuan karena sejak Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis Cina mengajukan syarat: agama tidak boleh dijadikan landasan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya, Indonesia memunculkan buzzer-buzzer buzzer rupiah. Untuk apa? Untuk meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga yang kita saksikan buzzer-buzzer buzzer itu dalam akun twitternya kita bisa melihat dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Qur'an, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama bahkan majelis ulama indonesia pusat pernah ngirim surat resmi ke baris kiriman polri agar buzzer ini segera ditangkap dan diadili bertahun-tahun surat resmi dari majelis ulama tidak digubris. kenapa buzzer-buzzering itu justru dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara dari APBN bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap Sejak start 2014, negara membiayai bazar-bazar ini untuk Adi Armando, Abu Janda, Denis Sirkar, Eko Kontadi, Rudi Kamri, Habib Kribo dan sebagainya dan sebagainya itu. Itu sudah 1,29 triliun. Untuk gaji penista-penista Islam. Itu implikasi ketika Indonesia berbagi berat ke Cina. Apalagi sekarang Indonesia dicengkram oleh oligarki. Luar biasa. Umat Islam yang mayoritas ini dipaksa untuk jadi minoritas. Umat Islam yang mayoritas ini tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Itu yang kita rasakan sehingga akhirnya dirusak persatuan bangsa ini dengan buzzer-buzzer ini akhirnya muncullah konflik sesama umat islam berapa biayanya untuk the Ed Emperor adu domba sesama muslim kurang lebih 20 triliun luar biasa bahkan dp-nya sudah diterima satu setengah triliun kemudian yang kelima terpuruknya daya beli bersama dengan nilai rupiah akibat pengangguran dan PHK jadi pengangguran dan PHK ini semakin membumbung tinggi karena ternyata ini benar-benar ini problem yang paling mendasar di Indonesia karena ternyata 10 juta lapangan kerja itu bukan diperuntukkan untuk rakyat Indonesia tapi sepuluh juta lapangan kerja itu untuk imigran dari Cina daratan karena itu konsekuensi Indonesia hutang kepada Cina tahap pertama 647 triliun itu diungkap oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di auditorium Visip Universitas Indonesia dari konsekuensi Indonesia hutang ke Cina 647 triliun tahap pertama masih ada ribuan triliun yang lain itu sepuluh di samping agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kedua 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia bahkan duta besar Cina untuk Indonesia di Jakarta mengungkap di depan wartawan setiap tahun itu hampir dua juta rakyat Cina masuk ke Indonesia target 2020 dan itu sudah genap. mereka itu kenapa pemerintah menyediakan 19 bandara udara dan laut untuk menyambut rakyat Cina daratan dan ini sudah diungkap oleh kepala bin Terakhir beliau menjabat sebagai Gubernur DKI, yaitu Pak Sutioso. Hati-hati terhadap tenaga kerja Cina. Mereka tidak akan pulang. Ini strategi, ya, perang asimetris. Kalau bahasa akademik, perang nir, nir militer, non militer, perang nir militer, tanpa militer tapi kehancurannya lebih dahsyat kemudian yang keenam kata profesor Dr. Yes Rosit <coughs> rusaknya moralitas penegak hukum sehingga akhirnya benar ini nyata pakar-pakar hukum pidana di Indonesia sampai memberikan statement di media ini benar-benar masa-masa yang hancur-hancurnya sudah keadilan hukum di Indonesia Indonesia tidak lagi menjadi negara rekstad negara hukum tapi sudah negara makstad negara kekuasaan artinya hukum sudah milik penguasa bapak-bapak ibu-ibu -bapak yang dimuliakan Allah olehkan itu Habib Rezik Syihab beliau memberikan statement setelah keluar dari penjara akibat tadi, yang sangat fatal sekali beliau memberikan statement kondisi negara ini dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezaliman jadi Indonesia sekarang ini benar-benar dalam kondisi darurat kebohongan dan kebaliman, kata beliau ini nyata Oleh karena itu kita masih ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah Wasallam. Indah satu hadis Qudsi Kalau hadis Qudsi, Allah yang berfirman. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda, Inna Allah taala kata sesungguhnya Allah taala berfirman, Man adali walian, fakad adzantuhi bilharb. Ruah Bukhari Barang siapa memusuhi waliku Kata Rasulullah e, Kata Allah Barang siapa memusuhi waliku Kata Allah Maka sesungguhnya aku nyatakan perang terhadapnya Ini hadis Quds Ini hadis Yang dibahitkan oleh Imam Bukhari Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT Bapak-bapak jadi Rasulullah s.a.w. tidak mewariskan selain Al-Quran dan As-Sunnah makanya kenapa ulama disebutkannya sebagai Warsatu Ambiya pewaris para Nabi jadi kriteria ulama yang ideal ketika dia Al-Hawf minallah ketika dia takut kepada Allah dengan ilmunya dan ikhlas melanjutkan risalah kenabian oleh kerana itu Al-Hafidz Abdul Qasim ibnu As-Sakir rahimahullah beliau menegaskan anna lahumal ulama' masmumah jadi bahwasannya daging para ulama' itu beracun kata Al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu as Rahimahullah Bahkan beliau menyebutkan Kebiasaan orang yang Sering merendahkan Atau menghinakan Seorang ulama Maka Allah akan bongkar poroknya itu Kebobrokannya itu Allah akan bongkar Siapa yang menghinakan Merendahkan ulama Maka Allah akan bongkar Kebobrokannya itu ini yang diungkap oleh Al-Hafiz Abdul Qasib Ibnu As-Sakir Rahimahullah Bahkan Imam Syafi'i ya, Bapak-bapak ibu yang dia Allah Sebelum kita mengungkap tentang Ungkapan Imam Syafi'i Rahimahullah Ada nasihat Kepada orang-orang yang selalu mencela ulama Nasihat dari Syekh Al-Alam Abdul Aziz Al-Rajihi Hafizahullah daging ulama itu beracun kata beliau maka hendaklah mereka menahan lesan-lesan mereka jangan menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka dan menyesatkan manusia sebab berbicara kejelekan ulama itu lebih buruk dibanding berbicara kejelekan yang lainnya karena perbuatan itu berarti membuat manusia lari dari para ulama maka itu Imam Syafi'i rahimah Allah pernah berkata, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah saw inna ma'khovu ada ummati aimmatul muddilin rawhutirmini, yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah saw jadi kata Imam Syafi'i, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingkongkan umat sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul ambiya dan mana ulama su yang menyesatkan umat oleh karena itu, Imam Syafi'i memberikan taujih, memberikan nasihat carilah ulama yang paling dibenci oleh golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang munafik cari itu dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbing kalian jauhi ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena ia akan menyesatkan kamu menjauhimu dari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala itu taujih dari Imam Syafi'i rahimahullah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kira-kira tingkat nasional ini Ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik di Indonesia ini siapa bayang Habib Rizik Sihab. Ini yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Sampai-sampai pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Dr Sahgan dan Golan, saat beliau ceramah di sebuah masjid di Jakarta beliau memberikan statement, satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan oligarki atau sembilan naga itu adalah Habib Rezek Syihab langsung beliau ditangkap oleh Mabes Polri dan dikenai ancaman penjara enam tahun hanya ngomong itu langsung kena ancaman penjara enam tahun luar biasa bulan Januari 2019 saat saya dapat tugas untuk menjadi uh, leader ya, perjalanan umroh ya. Alhamdulillah bulan Januari 2019 itu selesai saya menunaikan tugas Alhamdulillah ada waktu, waktu kosong malam hari uh, sore waktu itu uh, ba'dal Ashar Alhamdulillah saya diterima di rumah di kediaman Habib Rizik Sihab di Mekah al mukarramah saya waktu itu menyampaikan saya dirangkul saya sampaikan pada Habib Rizik Sihab Habib saya dapat info Habib ini upaya pembunuhan terhadap Habib Rezik Syihab Itu sudah terakhir Sudah itu kalau dihitung itu sudah 11 kali ya. Terakhir sebelum beliau terbang ke Saudi bersama keluarganya Itu, itu ke 11 kali Pakai sniper Bakhtar Salat subuh berjamaah Kemudian beliau pulang, beliau masuk di ruang perpustakaan pribadi. Itu ditembak pakai sniper. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan. Pecah kaca uh, perpustakaan pribadi beliau. Keesokan harinya ada seorang Brimob bunuh diri. Itu kelihatan di bawah kepalanya itu darah berceceran kalau saya pribadi menganggap itu bukan bunuh diri bang, tapi di dibunuh untuk menghilangkan jejak nah akhirnya beliau ngomong di depan saya Ustadz Andri sebelum antum ke sini ada dua pejabat tinggi negara akhirnya singkat cerita kita bertemu sepakat bertemu di sebuah hotel Latai 16 nah Masya Allah beliau ada firasat ndak enak ini Alhamdulillah beliau diselamatkan oleh Allah beliau segera minta pindah ke hotel yang lain Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan intelijen begitu pindah ke hotel yang lain beliau menyampaikan apa kira-kira maksud kedatangan dua pejabat tinggi negara ini Habib Habib nggak usah pulang ke Indonesia kami sudah siapkan berapa pak bukan miliar tail triliun apa jawaban Habib Rizik siap beliau tolak pundi-pundi triliunan saya tetap mau pulang ke Indonesia menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme komunis Cina dan oligarki itu tekad beliau nah ternyata betul beliau pulang ke Indonesia dan beliau paham pasti akan dipenjara paham beliau tapi itu resiko yang siap ditanggung oleh beliau karena beliau berjuang ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme Cina dan oligarki makanya kenapa ulama-ulama seluruh Jawa Timur sudah bergerak turun gunung melakukan perlawanan bersatu melawan oligarki sementara ulama-ulama Jawa Barat turun gunung bersatu melawan Islamophobia gerakan Islamopopia yang semarak di Indonesia jadi antar ulama-ulama Jawa Timur ulama-ulama Jawa Barat klop sudah kenapa mereka bersatu ingin menyelamatkan Indonesia bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah akhirnya Habib Rizik Sihab terbang Beliau disambut Ya, puluhan rat, ratusan ribu umat ya, menyambut beliau kemudian beliau lanjutkan dengan acara pernikahan putri beliau ya, ya. sehingga akhirnya beliau terkena yaitu pelanggaran prokes protokol kesehatan beliau dikenai sanksi denda 50 juta rupiah denda pelanggaran prokes tapi anehnya kenapa ketidakadilan ditampakkan hanya Habib Rezik sah, siap saja yang di, dilakukan di artinya benar-benar diperkarakan dalam prokes pelanggaran prokes sementara yang lain ketika mengadakan acara yang sama itu tidak dikenakan ini kan ketidakadilan Akhirnya selesai sudah Habib Rizik Sihab Memberikan Denda 50 juta rupiah Nah ketika Habib Rizik Sihab Check up kesehatan di rumah sakit Umi Bogor Disinilah beliau di Jepang. Rekayasa dilakukan oleh Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Akhirnya, HP berjek siap dikenai pidana hukum pidana. Akibat, beliau check-up dianggap dituduh dengan kebohongan. Padahal, kita kalau check-up kesehatan di rumah sakit, tidak pernah kan kita dikenai hukum pidana. Saya tiap bulan rutin kontrol di RSI Rumah Sakit Islam Asia tidak, tidak dikenakan hukum pidana Itu hak sebagai warga negara Check up kesehatan Yaitu. Tapi bagi Habib Rizik langsung dikenai hukum pidana Singkat cerita akhirnya Habib Rizik di muka pengadilan Hakim memutuskan empat tahun penjara padahal undang-undang kesehatan itu menegaskan ya rumah sakit tidak boleh mengekspos hasil check-up seorang pasien dan itu hak privasi itu dilindungi oleh undang-undang padahal undang-undangnya seperti itu tapi HP berencik siap dikenai pidana akhirnya Hakim memutuskan empat tahun penjara sementara koruptor yang menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang triliunan ratusan triliun hanya dikenai sanksi dua tahun penjara sementara check up kesehatan empat tahun penjara benar-benar ini ketidakadilan yang keboliman yang sangat luar biasa pada seorang ulama akhirnya di akhir persidangan Habib siap berdoa mubahalah Makanya kan tadi kan, dalam mukadimah tadi saya sampaikan, hati-hati daging ulama itu beracun. Akhirnya apa yang terjadi? Doa seorang ulama yang didolimi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hakim yang memutuskan itu sakit keras. Akhirnya keluarga minta maaf pada keluarga Habib Rizik siap Kapolres Bogor mati mendadak. Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan di depan wartawan, hidupnya hancur berantakan. Ini dampak daripada doa bahala seorang ulama. Bahkan, operasi upaya pembunuhan Habib Rezik yang ke-11, yang ke-12, di pondok pesantren Megamendung dengan... Dengan pesawat drone gagal. Kemudian upaya pembunuhan di Jalan Tol Cikampek, ketika beliau mau melakukan kuliah subuh bersama menantu dan putri putrinya keluarganya dihadang untuk upaya pembunuhan yang ke-13, tapi gagal karena apa? Pengawalnya mampu menghadang kejaran yang ingin membunuh Habib Rizik Syihab, sehingga akhirnya. Pengawal yang menghadang ini tadi untuk membunuh Habib Rizik siap mobilnya itu di bannya ditebak dari dari jauh sehingga akhirnya dalam kecepatan tinggi sampai kilometer 50 otomatis tanpa ban ini ya kan? nah itu. sehingga ditangkap di situ dan itu benar-benar menjadi fakta bagaimana kebiadapan yang dilakukan oleh oknum ini tadi ya kan hingga akhirnya langsung diseret di ke sebuah villa, disiksa dengan cara-cara biadab kemudian ditembak enam pengawal Habib prejek Sihab ini setelah disiksa dengan cara biadab ditembak dalam jarak dekat semuanya rata-rata yang ditembak jantungnya sampai jebol ke belakang karena jarak dekat jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Inilah akhirnya wamacar wamacar Allah Allah kayu makir mereka membuat makar tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar inilah doa bahala seorang ulama dikabulkan oleh Allah swt akhirnya terbongkar Allah bongkar mulai entri poinnya pintu masuknya lewat kasus Sambo ini pintu masuknya terbongkar semuanya ternyata upaya pembunuhan ke-13 itu itu ternyata dilakukan oleh geng sambung bahkan akhirnya terbongkar bahkan lampiran surat perintah Satgas merah putih 2020 benar-benar nyata bahkan akhirnya terbongkar sebuah strategi rekayasa rencana yang begitu rapi Siapa calon presiden 2024, calon presiden oligarki 2024, siapa calon kapolri 2024 sudah tertata rapi. Sudah tertata rapi. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya dari sini terbongkarlah siapa yang membentuk Satgasus Merah Putih Jenderal Tito Karnavian tahun 2019 jendela tito berhasil memenangkan Pilpres 2019 sehingga akan diulang lagi untuk 2024 tapi makar Allah lebih dasar. 2022 Allah bongkar semuanya sehingga banyak pengamat pemerhati politik dan kebangsaan menduga mendagri yaitu Bapak Tito karena Vian mempersiapkan rekayasa untuk pemilu 2024 sudah disiapkan seperti itu akhirnya ada operasi Alibi maling teriak maling sehingga akhirnya Satgasus Lembaga Satgasus Merah Putih dibubarkan akhirnya banyak pengamat menyatakan ini proses hukum Sambu belum tuntas kenapa Satgasus Merah Putih dibubarkan tanpa laporan keuangan tanpa audit ini dipertanyakan oleh pakar-pakar di Indonesia bagaimana situasi sebelum tewasnya Brigadir Noviansyah Yosua bagaimana perjalanan dari Magelang menuju Jakarta ini yang perlu diungkap bagaimana kehadiran Kapolres Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Jenderal Sambuk di Jalan Durian 3 Ini yang perlu diungkap Bahkan ketika jasad Jenazah Brigadir Yosua Tiba di rumah sakit Polri Yaitu ruang bedah mayat Jam 20.30 Ada sebuah misteri Kenapa handphone milik Brigadir Yosua Diganti Ini kan dalam rangka untuk mengaburkan bukti sama dengan kasus pembantaian kepada pengawal enam pengawal Habib Rizik Syihab, HP-nya dihilangkan untuk menghilangkan barang bukti. Ini sama ada kesamaan antara peristiwa Sambu dengan peristiwa kilometer lima puluh dan yang cukup mengagetkan kita, laporan keluarga Brigadir Yosua di Baris Krimah bahwa pada saat jenazah Yosua sebelum diberangkatkan, ini ada sahuran cuan, apa sahuran cuan, amplop kepada keluarga Yosua, berarti kan nyokok itu, ini bahkan Breakgen hendra kurniawan ini orang Cina ini dia naik jet yeah, naik jet pribadi jetnya siapa ini ternyata terbongkar yaitu jetnya bosnya judi online 303 digunakan oleh Breakgen hendra kurniawan untuk terbang ke rumah duka ke rumah keluarga Brig ke, ke, yaitu Brigadir Yosua. Brigjen Hendra Kurniawan melarang membuka peti jenazah. Bahkan Brigjen Hendra Kurniawan mengunci paksa pagar kediaman orang tua Brigadir Yosua. Keterangan Kapolres Jakarta Selatan berujung blunder. Ini yang yang penuh dengan rekayasa bahkan tim sweeper sosial media membungkam fakta di media sosial di medsos bahkan PLT Kapolres ya, Jakarta Selatan ini sia-sia yeah. kenapa masih ini masih anak buah yaitu Jenderal Fadil tapi yang cukup mengagetkan kita, kenapa mereka yang pelaku kejahatan ini berlomba-lomba mencari perlindungan di LPSK? Sementara yang jadi korban enggak ada perlindungan terhadap LPSK. Ini kan kebalik. Sebenarnya yang jadi korban itu minta perlindungan, keluarga korban minta perlindungan. LPSK, nah ini tidak, ini pelaku minta perlindungan, ini kan aneh ini. akhirnya Kapolri memberhentikan tiga perwira, yaitu Jenderal Sambo, Kapolres Jakarta Selatan, dan Brigjen, Hendra Keniawan ya. bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masyarakat bertanya-tanya, siapa yang menerima 40 miliar, siapa yang menerima 10 10 miliar dalam kasus narkoba di Bandara Soekarno-Hatta, siapa yang menerima? Ini tanda tanya. Perlu diungkap. Itu. Bahkan sampai dalam persidangan di Jakarta Selatan, benar benar persidangan untuk Barada e itu tidak dieksbarkan nya dimatikan. Jadi itu persidangan bisu. Tanpa suara, tanpa didengar oleh masyarakat, padahal ini sidang terbuka, tapi ada kebijakan yang memaksa. Persidangan Barade -e tidak di uh, mic-nya dimatikan. Padahal seorang Barade ini yang belum layak jadi pelatih tembak, dia mengatakan dalam persidangan dia di... Taat kepada perintah Sambo karena atasan untuk menghabisi Brigadir Yosua. Sehingga ketika otopsi ulang itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu karena tembakannya itu jarak dekat dan dalam kondisi jongkok, gitu ya. Sehingga akhirnya ketika otopsi ulang, itu semburan otak Brigadir Yosua itu sampai turun ke dadanya berarti kan jarak dekat itu sehingga akhirnya semburan otaknya itu sampai ke bawah tembus ke dada, berarti di, di dalam posisi jongkok ditembak dari atas ini. itu ketika otopsi ulang jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah akhirnya terungkap dalam persidangan ada informasi intelijen bagaimana poroknya Ferdi Sambo selama ini badan nasional penanggulangan terorisme seringkali menuduh umat Islam itu radikal radikal teroris dan sebagainya ah ternyata semua itu maling teriak maling akhirnya rakyat sekarang terbuka ternyata ciri-ciri teroris itu membunuh anak buahnya sendiri membackup up judi online prostitusi ahli membongkar CCTV menjual barang bukti sabu-sabu narkoba ya kan? yang dilakukan oleh kapolda Jawa Timur ya kan? kemudian menembakkan gas air mata ke tribun stadion kanjuruan itu ciri-ciri terorisme sehingga akhirnya rakyat sekarang semakin terbuka jadi selama ini mereka meneriakan radikal teroris kepada umat Islam ternyata itu maling teriak malik dia sendiri yang melakukan itu inilah akhirnya umat Islam melek ya. kita sekores Adhan Isa ya menggos, silakan Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Saat tragedi kilometer 50, banyak mata dan hati yang tertutup. Setelah muncul kasus Sambo, banyak mata dan hati mulai terbuka. Apa yang dirasakan oleh Brigadir Polisi Yosua? Disiksa, dibunuh, lalu difitnah sama apa yang menimpa enam laskar pengawal Habib Rejik Sihab yeah. disiksa dipukul disayat ditembak jarak dekat semua luka tembak di jantung bahkan diotopsi tanpa izin keluarga difitnah lagi bahkan dijadikan tersangka ini kan sudah boleh luar biasa ini sudah diseksa dibunuh dengan cara biadab di fitnah, dijadikan tersangka lagi nah kira-kira sudah jadi tersangka kira-kira nanti yang di yang di di, di pengadilan itu apa pocongnya kan sudah meninggal semuanya enam laskar pengawal HP Prejek jadi sudah disiksa, dibunuh dengan cara biadab difitnah lagi, bahkan dijadikan tersangka sehingga polisi bebas yang melakukan kebiadaban itu bebas kenapa? waktu itu jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota propam bagaimana caranya agar polisi bebas dari jeratan hukum pidana ketika menghabisi 6 laskar pengawal Habib Rizik siap. Jadi deretan kasus yang ditangani Sambo sudah mulai terkuat dari sini. Mulai dari kebakaran Kejaksaan Agung dengan alasan puntung rokok seorang tukang selesai sudah. Padahal itu kasus besar. Ya. Kemudian kasus kilometer lima puluh yang menewaskan 16 pengawal Habib Rizieq Sihab dengan cara yang sangat biadab. Tapi begitu mengenai dirinya gagal. Ini makar Allah lebih dahsyat. Mengenai dirinya sambung gagal. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai sekarang terus tokoh-tokoh ulama nasional minta terus diusut pembunuhan 16 kar FPI Ini pembantaian gaya PKI. 65 melampaui gaya PKI. Kecip brutal kecik kejam dan biadab. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bahkan koran tempo mengungkap keterangan saksi kilometer 50 sebelum ditendang. Kedengaran ampun, Pak, ampun, Pak. Tapi 630 anggota Propam yang dikerahkan oleh Jenderal Sambo mengatakan bahawa enam pengawal Habib Rizik siap melawan petugas difetnah seperti itu sehingga akhirnya dijadikan tersangka padahal saksi-saksi semua tahu itu kedengaran ampun pak ampun pak ini di, di, disiksa dengan cara-cara biadab bukan melawan petugas bahkan akhirnya kalangan orang tua korban menyatakan anak saya sudah dibunuh kemudian di lagi ini yang terjadi jadi di negara Pancasila ini tidak ada tempat bagi para pelaku pembantai anak-anak bangsa tanpa hak jangan warisi bangsa ini dengan kekejian yang tidak tercamah terjamah oleh hukum karena persatuan dan kesatuan itu ada dan kuat jika keadilan hukum ditegakkan di Indonesia hilangnya PKI tidak semerta-merta mematikan perilau kekejaman serupa seperti kilometer lima puluh hampir mirip akhirnya apa yang terjadi Direktur utama jasa marga menyatakan 23 CCTV tidak berfungsi eh, secara maksimal ini, tidak berfungsi terutama kilometer 49 sampai 72 dari 277 CCTV. Ini kan aneh bin ajaib. Ini. Sehingga akhirnya jasa marga langsung mengeluarkan spanduk di rest area kilometer 50 untuk memperlancar pelayanan operasional jalan tol, tempat istirahat kilometer 50 A, ruas jalan tol Jakarta Cikampek ditutup permanen mulai tanggal 20 Desember 2020 dan ditimpah dipindahkan ke tempat istirahat kilometer 71 B ruas jalan tol Jakarta Cikampek. ini kan sebuah strategi untuk menghilangkan jejak menghilangkan barang bukti sehingga akhirnya apa yang terjadi semua Pemilik, ya, artinya orang yang usaha di di res area kilometer lima puluh menolak kebijakan penutupan res area kilometer lima ya. puluh. Tapi akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan allah, dalam persidangan kasus Sambo akhirnya terbongkar. Ternyata yang mengotak-atik CCTV kilometer 50 itu adalah anak buahnya Sambo yang sering disebut dipanggil dengan Aceh. Ternyata sama juga. Jadi anak buah Sambo Aceh ini diperintah untuk menyingkirkan CCTV di rumah dinas. Sambo, sama ada kesamaan CCTV di kilometer 50 sama CCTV di rumah kediaman. Jenderal Sambo sama pelakunya terbongkar dalam persidangan. Akhirnya apa yang terjadi ada yang alergi dengan pembela Islam. Akhirnya res area kilometer 50 diboduser dihancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Hancur sudah res area kilometer 50 untuk menghilangkan barang bukti inilah apa Kedoliman yang terjadi di Indonesia sehingga akhirnya kasusnya belum selesai kilometer lima res area kilometer lima puluh di Sikampe diratakan dengan tanah oleh Baldus untuk menghapus jejak yaitu TKP bapak-bapak ibu -bapak, ibu yang dimuliakan Allah jadi ini res area yang rame kilometer 50 akhirnya di bulldozer akhirnya rata dengan tanah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah kita coba tes akal kesehat kita kalau dulu ketika PKI membunuh enam jenderal angkatan darat dan satu perwira yang membunuh itu PKI yang dibubarkan PKI wajar tidak? wajar enggak Pak yang membunuh enam jenderal angkatan darat dan satu perwira itu PKI yang dibubarkan PKI wajar enggak wajar nah sementara ini enam anggota EPI dibunuh yang dibubarkan EPI kan kita dibuat bodoh Pak. sudah jadi korban dibubarkan lagi jadi benar-benar ini negara di bawah bayang-bayang komunis benar-benar akal sehat kita benar-benar dicampakkan ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini bukan soal agama, bukan soal suku, bukan soal status tapi ini soal kemanusiaan, ini soal keadilan karena apa yang kami suarakan saat ini adalah keadilan atas kematian brigadir Yosua dan enam saudara kami. Yaitu pengawal Habib Rezek Syihab. Kilometer 50 hutang keadilan yang belum selesai. Kalian tagih atau tidak hutang itu tetap Allah sendiri akan menagih dan mengadili dengan cara yang paling adil. Tidak lewat setitik debu pun kesalahan makar Allah itu lebih dahsyat. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kasus Sambo kilometer 50 dan pembunuhan Brigadir Yosua, muncul tragedi Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang. Apa yang diungkap oleh Presiden FIFA? Gian Infantino pintu keluar tidak segera dibuka terkunci dari luar sedangkan tembakan gas air mata yang sudah kadaluarsa itu terus bertubi-tubi supporter terjebak di stadion kanjuruan dengan tembakan gas air mata yang kadaluarsa itu padahal di sana ada orang tua anak-anak dan perempuan ini supporter yang kecewa kekalahan Arema masuk ke lapangan area Lapangan. Bahkan panitia pelaksana mencetak 42.000 tiket. Padahal kapasitas stadion cuma 38.000. Berani ini overload? Banyak korban menahan perih gas air mata yang kadaluarsa itu. Sehingga banyak korban itu berdarah matanya. Karena keracunan gas air mata yang sudah kadal warsa itu sangat membahayakan itu zat kimia bahkan PSSI dan LIB menolak kick off dimajukan sehingga dimajukan pukul 15.30 permainannya itu polisi kurang profesional bahkan korban meninggal sampai uh, yang didengar oleh presiden FIFA itu 174 sekarang terus bertambah terus bertambah 200 lebih akhirnya bapak-bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah benar-benar ini kisah dramatis dan banyak kesaksian pilu tragedi kenjakan juruhan malam akhirnya apa yang terjadi ketua tim fakta pencari tim pencari investigasi fakta yaitu profesor Mahfud Amdis karena beli, selaku beliau sebagai menkobol hukam ketika melihat CCTV rekaman kejadian kanjuruan itu beliau katakan sangat-sangat mengerikan sehingga akhirnya beliau mengambil kesimpulan yang meninggal cacat serta kritis dipastikan terjadi karena desak-desakan setelah ada penembakan gas air mata yang disemprotkan peringkat keberbahayaan racun pada gas sedang sampai saat ini sedang diperiksa tapi apapun hasil pemeriksaan kata Menko hukam selaku ketua tim investigasi pencari fakta bisa tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal di stadion kanjuruan disebabkan oleh gas air mata Ini. akhirnya apa yang menimpa stadion kanjuruan disamakan dengan apa yang terjadi di kilometer 50 Akhirnya, untuk menghilangkan barang bukti, stadion Kanjuruhan akan diproposkan supaya tidak ada bukti fakta, karena otomatis pengadilan HAM internasional itu akan, stadion Kanjuruhan itu akan dijadikan sebagai barang bukti sehingga akhirnya stadion kanjuruan polisi perintah dari presiden hancurkan stadion kanjuruan jadi kesimpulan presiden bukan penembakan gas air mata tapi kesimpulannya yang salah dalam hal ini yaitu tangga dan pintu ini yang salah akhirnya presiden memerintahkan robohkan stadion kanjuruan hampir mirip kan dengan kilometer 50 Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah An-Nisa ayat 93 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan amida, muta fajajaa'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadaba Allahu 'alayhi wa lanana'nahu wa 'addalahu 'adzaban Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak maka balasannya kata Allah neraka jahannam kekal ia di dalamnya kata Allah dan Allah murka kepadanya dan Allah mengutukinya serta menyediakan adab yang besar baginya bahkan Rasulullah menegaskan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la jazalad dunya tawaku 'ala Allah min qadar mu'minan bil ghayri haqqo rawahu nasa'i wa tirmizi hadis ini disahihkan oleh syaikh albani rahimahullah jadi hancurnya dunia seisinya ini lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak jadi nyawa seorang muslim nyawa seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan seizinya kata Allah dan Rasulnya. Tapi di Indonesia nyawa itu begitu murah sekali. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Belum selesai kejadian kanjuruhan, kita dikagetkan dengan ditangkapnya Kapolda Jatim yang baru dilantik 11 Oktober tiga hari menjabat langsung ditangkap oleh Propam Mabes Polri karena apa? dituduh Kapol Jatim yang baru yang dilantik pada 11 Oktober tiga hari setelah itu ditangkap itu ternyata menjual barang bukti berupa narkoba ya. kepada Mama Linda seorang pengusaha diskotik di Jakarta ini Pak doa mubahalah dampak daripada doa mubahalah seorang ulama akhirnya gobloknya itu diungkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya tidak tanggung-tanggung kalau Allah mengungkap itu membongkar semuanya bahkan Kapolda jatim yang tertangkap karena kasus narkoba ini ini polisi yang paling kaya se-Indonesia bahkan yang dilaporkan ke pemerintah kekayaannya 29 miliar ini polisi yang paling kaya seluruh Indonesia tapi yang menjadi permasalahan sekarang bapak bapak ibu ibu yang dimuliakan Allah yang menjadi pengacara pembela Kapolda jatim ini ini pecandu narkoba kok tiba-tiba jadi ketua umum ormas anti narkoba pencadu narkoba tapi dipilih jadi ketua umum orga ormas anti narkoba jadi ini orangnya Henry Yosodiningrat, dia ini pengacara politisi PDIP pembenci Habib Rezik Syihab dan musuhnya FPI tapi dia jadi ketua umum Gerakan Nasional Anti Narkoba, padahal dia pencandu narkoba. Kan aneh nih, ya? ya. bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana pengakuan bandar narkoba di Indonesia? Saya sudah store 450 miliar ke badan Nasional Narkotika. Saya sudah store 90 miliar ke oknum pejabat polisi, Tok, kok tapi masih ditangkap. Coba ini, Mbak perhatikan mafia ini kepolisian ikut jadi lingkaran mafia makanya negaranya akan hancur jika perwira main kartel narkoba jadi negara memelihara geng kejahatan di dalam negara akhirnya ini benar-benar terbongkar semuanya Padahal Habib Rezek Syihab 2014 itu sudah memberikan warning hati-hati Ada mafia di Indonesia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia Nah kita baru terbongkar 2022 Padahal Habib Rezek sudah mengungkap memberikan info 2014 Ada mafia Nah kita baru tahu 2022 dengan kasus Sambo Artinya apa? Ulama diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Buya Hamka, Allah mayarham. Buya Hamka sebelum kejadian peristiwa G30 SPKI 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI Buya Hamka Allah mayarham memberikan warning, peringatan, waspada akan bahaya PKI di Indonesia tapi umat islam tidak mengindahkan baru setelah sepuluh tahun setelah itu terjadilah peristiwa G30S PKI baru sadar umat ya Allah ternyata ulama sudah diberikan basirah ketajaman mata hati oleh Allah sepuluh tahun sebelum kejadian sama Habib Rezik Sihab 2014 sudah mengungkap ada mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ditopang oleh Taiwan, Cina, ternyata kita baru tahu 2022. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah belum selesai kejadian itu. Pengganti sambung, yaitu Kadipropam baru, yaitu Bapak Irjen Sahar Diantono, ternyata kena kasus juga suap barang-barang ilegal, jam mewah sama mobil ferrari jadi akhirnya terbongkar semuanya lah. akhirnya presiden mengumpulkan seluruh pejabat polri dari pusat sampai tingkat polres dikumpulkan semuanya se-Indonesia tidak boleh pakai topi tidak boleh bawa tongkat apa tongkat komando bagi yang perwira tidak boleh tapi sebelum masuk istana, harus tes urin. ndak tahunya 8 kapolda positif narkoba. Astagfirullah. Ini Pak, benar-benar Allah mengungkap semuanya. Sehingga akhirnya badan eksekutif mahasiswa UI, Universitas Indonesia, memberikan evaluasi terutama kepada polri yang pertama ini malaikat pelindung institusi bobrok. ini evaluasi dari badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia kemudian ketua siapa? ketua KPK Pak Firly Bahuri si pelanggar kode etik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 Brigadir Yoswa yaitu Bapak Komaruddin Simanjunta ada dana 300 triliun yang digunakan untuk menghabisi Anies Baswedan sehingga akhirnya kita bisa melihat dana 300 triliun itu untuk menghabisi Anies Baswedan sehingga sekarang tak satu demi satu sudah mulai bermunculan untuk menghabisi Bapak Anies Baswedan satu sisi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 dari sini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah makanya tahap demi tahap akhirnya salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah bidang pusaka, yaitu bapak Mustafa Nahrawardaya mengungkap di stasiun televisi TV One ternyata produsen hoax terbesar seluruh Indonesia itu adalah Mabes Polri Sementara rakyat tidak boleh menyebarkan hoax, tapi produsen hoax, produsen hoax terbesar seluruh Indonesia, Mabes Polri, yang mereka menjadi satu dalam terorganisir dalam sebuah organisasi yaitu alumni Sambar ini. Makanya Pak Rocky Gerung menyatakan hoax terbaik itu hoaxnya versi penguasa. Kenapa mereka punya peralatan yang lengkap, statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan sebagainya dan sebagainya. Ini jadi inilah realitas Indonesia kontemporer. Kita umat Islam di Indonesia minim. Ayo sisipkan dalam doa-doa kita di samping kita berjuang, berjuang, berjuang. Ayo sisipkan dalam doa-doa kita kerana doa dua ibadah doa itu otaknya ibadah insyaallah satu jamaah ini mudah-mudahan ada satu yang dikabulkan oleh Allah doanya sehingga kita mohon kepada Allah ya Allah selamatkan agama dan bangsa Indonesia dari keterpurukan ini itulah doa-doa yang kita mohonkan mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar diselamatkan oleh Allah dan cita-cita the founding father ne pendiri negara Republik Indonesia ini yaitu ingin menjadikan Indonesia sebuah negara baldatun, ta'i batun, warabun ghafur mudah-mudahan Allah kabulkan itu amin, ya Rabbul Alamin sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. subhanakallahumma wabihamdik asyadu an la ilaha ilan tas takfiru kawadu wilay wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh